Wow, belia teman-teman. Yang ini. Wow, ini apa ya? Ini wafer bukan? Wah, wow, ini bukan wafer, teman-teman. Lihat. Wih, ternyata di sini Kakak sedang memegang sebuah bus. Ada tulisan Tentara Indonesia. Oh, Kakak tahu, teman-teman. Ini ternyata bus yang biasa bawa rombongan TNI. Wow, mereka sedang bertugas di dalam sini ada TNI nya apa enggak ya? halo pak ada orangnya di sini pak uhaha uh, nggak ada ternyata we. ini cuman mainan wow kita nyalakan coba jalankan wih uh, jalan wow, wow, wow, wow.